Oke teman-teman, ini handphone Xiaomi Redmi 4A Rolex. Nah, di sini handphone saya sudah aktif ya. Kamera 2 apinya nya tanpa root, tanpa pasang TWRP, sudah aktif. Langsung aja kita tes dulu masuk ke kamera manual compatibility test ini. Ya, seperti semua, terus kita cek rootnya, apakah sudah root. Nah, jadi ini belum root ya. Ini versinya udah pindah custom drum tanpa memori eksternal. Ya, rendah sekali. Hmm. nama perangkatnya Redmi 4A RAM 2GB ya kamera 13MP nah jadi yang saya nge-review sini adalah ini Google kameranya ya walaupun handphonenya ya nggak seberapa dan ya kalau nilai harganya sih ya Palingan 600an, 700an harga handphone ini kan. Xiaomi 4A. Handphone jadul. Ya walaupun handphone jadul. Yang penting kan kamera apinya aktif. Dan bisa portrait malam hari. Portrait siang hari. Dan banyak lah. Kita lihat ke settingannya ya. Ini astronominya on ya. Pro juga bisa tujuh nih supaya menghasilkan gambarnya lebih bagus lagi ini settingannya jadi saya yang pakai pixel 4 XL menu lebih banyak lagi ini 100 kan, terus ini banyak ya, banyak sekali 15, misalnya terserah 0.2 juga bisa, gamenya kurang lebih 100, misalnya. Hmm. Hmm. Ini tampilannya Xiaomi Redmi 4A.